Law asyro kalakanurul yakin larau aital akhirata aqroba ilaika min an tar tahila andekan kamu imannya bener itu tentu melihat akhirat itu sekarang enggak usah nunggu nanti law roe law asyro yakin larau aital akhirata aqroba ilaika min an tar tahila andekan kamu sudah sampai ainul yakin hakul yakin kamu melihat akhirat itu sekarang ndak usah nanti-nanti nunggu mati atau nunggu baed, nunggu menunggu suaranya nah. Kenapa? Ya itu tadi Bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas izazib kirowah wajilek, Akhirat tuh sekarang Sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat tadi. Sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi Maksudnya gimana? Bahwa paling kita takuti saat mati adalah Masuk surga sebagai simbol riba Dan masuk neraka sebagai simbol suku Dan bagi orang yang sangat takwa Itu takut yang dimulai dari sekarang Setiap detik kita takut Jangan-jangan kita tidak dalam riba Allah Setiap detik kita takut Jangan-jangan kita sedang dalam suku nah, Ketakutan-ketakutan ini Tentu menjadi kita sudah benar-benar kayak di akhir, artinya untuk untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga dia dimulai bener-bener sekarang. Artinya neng suwargo yang tak boleh yaudahnya, nen rongkos yang tak betini yosuk. Sekarang juga kita juga begini. Sekarang juga kita sung paling betini, yabe. Suk tuh, boh. Sing paling seneng yabe. Ridho. Mana akhiran nanti mati, akhiran yang penting tuh. Di akhiran gue Muti pungiran yang tadi mati, engkau neng kuburan dibi an, engkau ditangisi mutin, engkau sah iki bi an neng kuburan, serano dulu, serano sana, engkau sama neng doanya, engkau buang terbahagia, serano dulu, remana tukaran, serano dulu, remana kek, engkau sah iki kue kuburan dian, serano sana, anak. manon sana, engkau kikir, manon be anau, engkau mutin, irail miah, engkau pernah, engkau mutin itu femen ange cewek, engkau dia neng lako nirutin. Hai, ya, kan ya, apa hai, hai, terus hai, kan hai, masjid ada kok anak hai, hai, hai, hai, hai, hai, masalah hmm. itu artinya apa itu tadi kiamat hai, hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, nanti hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Tanya sampai Rasulullah menghentikan khas ibu, anbu sakung, kok belah itu khas ibu, kok itu Rasulullah awam, iki, awam evaluasi terus, ibu kisab, terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik, berapa, amal jelek saya, berapa. Kok belah itu belum sebelum, benar-benar kisab nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti benar-benar belum. Makanya Rasulullah itu menganggapnya, benar biasa sama sesuatu yang kecil, yang biasa. Mati oleh Rasulullah itu biasa. Karena bagi orang yang takwa, tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan, gimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi. Saya ini sedang dalam hidup, wah, atau dalam sub so, so. nah, Orang yang sudah begini, ini yang masuk, ini nama mukminunal, dan ini juga rugi iya, Wajilat, dan aku ya, aura wajilat tembang. No. Waduh, ketemu awan yang kiamat, amal kuara kok sopan piye. Dapet saya kira ketemu pangeran, dan ketemu pangeran. Ternyata ini kiamat. Nego jenis kalah, himna humar robi meoma itu lama judul, ngen tok hijab, wuri teutop, kenapa? Jokgemalu, tokong nego, tokenglek, jokgemalu rek, pokoi opo sebenang bener aku gak soang, mau ketemu pengiran. Wodi ngono rasakan tadi, sobek, bisa iki detik ini juga. Bang, hanya mentok lo, nego ramakom seng duru, ramakom makam duru, dan jenaturan nego dungo, nego aturuan, ngorak. Sonengane kok makom-makoman. Nek nek kon nggih makom. Lha benen begitu, standar seorang mukmin inamal mukminun standar iki ya biki roko. Wacilan guruku. Orang ana mukminun mukminuna sing papan atas terus, papan tengah napa? Papan bawah. Nek jendreh ana wali nek makom dhuwur, nak wong ngam makom ndek, terus nak nek wali dhuwur ngam ndek.